kembali lagi di channel Trimulio kali ini kita akan mengreview Legacy SR2 XAD Prime Buatan Karoseri Laksana Guys. Kemarin-kemarin kita review mod Jetbus guys. Sekarang kita review mod Legacy guys. Ini yang kita review model XHD guys. Tingginya sama kayak Jetbus SHD guys. Oke okay, guys, langsung aja kita lihat interiornya guys. Oke okay, guys ini dia interiornya guys. Di sini ada kilometer guys. Itu ada GPS guys. Itu ada radio guys. Wah oh, di kiri ada kursi CD guys. Oh guys di kiri juga ada kayak ada spion gitunya guys. Buat di dalam guys. Kelihatan yang ada yang duduk. Eh hey guys coba kita lihat animasi ah, ke satu guys oh animasi ketiga tuh dia buka bagasi ya guys animasi kedua oh dia buka ini guys yang buat mesinnya nah, mesinnya begitu ya guys nah kita lihat animasi ketiga guys oh animasi ketiga dia suspensinya turun guys nih lihat guys naik turun naik turun guys dan di atasnya ada apa ya guys? Itu apa ya guys di atas? Oke okay, yang tahu tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Oke okay guys, begitulah acaranya guys. Acar yang dekat warna kuning ya guys, sama warna putih gitu. Yang satu ada, oh, yang satu yang ada guys. Agak sedikit gitu ya guys. Dan yang belakang warna kuning juga guys. Bg kita lihat lampunya. Lampu dekat yang kanan. Sama yang bawah, lagu jauh Yang kirinya guys Oke, kita lihat wipernya guys Dan yang di atas juga ada guys Yang di atas begitu ya guys Di situ juga ada pak sopirnya guys Ini selendangnya masih model yang lama guys Kalau yang baru S-series gitu guys Oke guys, kita lihat Pintunya guys, yang depan geser, yang belakang buka guys. Buka gitu, tapi ya setengah guys kebukanya guys. Oke, okay, coba kita lihat di interiornya. Oh, di, di interiornya kursinya ketekung guys. Kalau dibuka, kalau ditutup. Kursinya enggak ketekuk lagi guys Di situ juga ada jam guys Itu bannya pakai do model AP guys Oke okay, guys coba kita langsung ke varian kedua guys Oke okay, guys kita udah ke varian kedua guys Dan di varian kedua bannya dia model do chrome guys Coba kita test drive guys Sebelum kita jalan jangan lupa Subscribe, nyalain lonceng ya guys Oke okay guys, kita jalan Kita lihat kecepatannya sampai berapa Ngeremnya Nggak terlalu pakem ya guys Ini enak banget Nggak terlalu pakem Suspensinya Lumayan enak Oke, okay, di sini kita lihat kecepatannya Sampai berapa, sudah 70 lebih guys 80 lebih Oke, okay, oke, okay, oke okay. Kita beloknya. Oke okay. 88. Aduh, apa tuh? Kenapa aduh? Hei. oh Ya elok. pakai lampu merah aja segala. Kita roboh saja di sini lewat arah yang beda, kita belok kiri di sini, guys. Oke, kita lihat kecepatannya ya. Sudah 70, 80 lebih. 80 lebih, guys ini gampang oleng guys, eh apakah bisa sampai 100 lebih kita lihat kita lihat guys oke okay, guys, sudah 100 lebih ya guys sudah 100 lebih guys oke okay, 100 lebih dan disini kita nabrak guys aduh nabrak terus ya guys Oke okay guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian mau ya, yang HP tenaniki, linknya ada di deskripsi guys. Dan dia variannya ada dua guys. Bedanya cuma di dom yang dipakai di bannya ya guys. Kecepatannya 100 lebih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman ya, lihatlah. Like.